Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang Ramalan Sagittarius di bulan Agustus tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe dan kan loncengnya agar tidak ketinggalan video Ramalan berikutnya.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 Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Sagitarius di bulan Agustus tahun 2021. Untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambilkan kartu kesehatan seorang Sagitarius di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Sagitarius di bulan Agustus tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan seorang Sagittarius di bulan Agustus tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Sagittarius di bulan Agustus tahun 2021 jika kartu per kategori sudah kita dapatkan ini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Sagittarius di bulan Agustus tahun 2021 pertama support energi kepada kesehatan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 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacakannya tuh kesehatan seorang Sagittarius adalah 4 of Swords ataupun Empat pedang secara umumnya 4 of Swords itu diartikan melakukan refleksi menenangkan diri di saat semuanya sedang terganggu dan di disini menggambarkan kesehatan seorang Sagittarius akan mengalami sedikit penurunan yang dimana disini dikarenakan seorang Sagittarius terlalu lelah bekerja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 Kesehatan seorang sakitarius akan mengalami penurunan di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana sini dikarenakan seorang sakitarius terlalu lelah bekerja yang sini King of One itu menandakan seorang sakitarius merupakan sosok orang tua yang bertanggung jawab kepada keluarga sehingga sini seorang sakitarius akan memaksakan tenaga yang dimana akan berdampak negatif kepada kesehatan disini disarankan ini hanya kepada seorang sakitarius untuk menenangkan diri, berlibur ataupun menghibur diri sendiri yang dimana akan berdampak positif kepada kesehatan dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Tower Secara umumnya The Tower itu diartikan perubahan yang mendadak siklus yang mendadak Dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Sagitarius Di sini menggambarkan perubahan siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Sagitarius dalam kategori kesehatan Apabila seorang Sagitarius sudah merefleksikan diri, sudah menenangkan diri bersama seorang keluarga Yang dimana di sini sebuah keluarga akan mendoakan seorang Sagitarius untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan untuk kartu keuangannya adalah dua pentakel ataupun dua koin. Secara umumnya dua pentakel itu diartikan keuangan yang stabil dan ingin mengambil satu langkah yang dimana di sini tujuannya untuk meningkatkan keuangan dan di sini menggambarkan. Keuangan seorang sekitarius tidak akan mengalami gangguan apa-apa Masih di dalam kondisi stabil Yang dimana juga di disini digambarkan Seorang sekitarius ingin mengambil satu langkah Satu pekerjaan, satu ide, satu usaha Untuk meningkatkan serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan Seorang sekitarius akan mendapatkan dua sumber penghasilan Yang dimana disimbolkan dengan dua pentakel Satu koin di kiri, satu koin di kanan Yang menandakan penghasilan berlipat ganda Dan untuk support energinya adalah King of Pentacle, secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang lebih tua dari Sagittarius sendiri, dan di sini menggambarkan kondisi keuangan seorang Sagittarius di bulan Agustus tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa, berada di dalam zona nyaman, zona stabil, namun di disini seorang Sagittarius ingin mengambil satu langkah, satu ide, satu usaha, satu pekerjaan, untuk meningkatkan keuangan lebih bagus lagi, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan berkat doa dari seorang king of Dan di sini juga bisa digambarkan king of pen merupakan sosok seseorang yang memberikan pekerjaan kepada seorang sakitarius. Sehingga di sini seorang sakitarius mendapatkan dua sumber income ataupun dua sumber pendapatan yang akan berdampak positif kepada keuangan. Dan jika kartu ditawar kita gabungkan dengan keuangan seorang sakitarius di sini menggambarkan. Perubahan siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Sagittarius di dalam kategori keuangan apabila di sini seorang Sagittarius akan mengambil satu langkah yang dimana langkah tersebut berbentuk usaha pekerjaan dan pekerjaan tersebut bersumber dari seseorang yang lebih tua dari Sagittarius sendiri yang akan mendongkrak finansial lebih bagus lagi. Dan untuk kartu karya pekerjaannya adalah 5 of 1 ataupun 5 tokan. Secara umumnya Five of One itu diaktikan melakukan kerjasama dengan orang lain yang berujung perpecahan ataupun mendapatkan rintangan cobaan untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi. Dan di sini menggambarkan untuk karir pekerjaan seorang Sagitarius di bulan Agustus tahun 2021 karirnya akan mengalami sedikit goyangan goncangan yang dimana di sini dikarenakan seorang Sagitarius dikelilingi oleh orang-orang yang iri kepada seorang Sagitarius. Dan di sini seorang Sagitarius menganggap itu sebagai teman, namun di belakang seorang teman ataupun seorang partner itu akan menusuk Sagitarius sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan rintangan akan banyak dihadapi oleh seorang Sagitarius untuk meniti karir di bulan Agustus tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles secara memujiakui apapun takal itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang dekat dengan sagitarius sendiri dan di sini menggambarkan kali pekerjaan seorang sagitarius akan mengalami banyak rentangan banyak tantangan di bulan agustus tahun 2021 yang dimana rentangan tantangan tersebut berasal dari orang-orang di sekitar yang dianggap oleh seorang sagitarius sebagai sahabat sebagai teman ataupun partner kerja namun di situ merupakan adalah lawan ataupun orang yang iri kepada seorang Sagittarius dan di sini Seorang pasangan akan selalu mendukung, mendoakan, mensupport, mendampingi seorang Sagitarius untuk melewati rentangan di dalam kategori karir pekerjaan di bulan Agustus tahun 2021. Dan jika kartu detawa kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Sagitarius, di sini menggambarkan. Perubahan siklus akan dirasakan oleh seorang Sagittarius di dalam kategori KRP di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana dulunya karirnya pekerjaannya akan mulus-mulus saja namun di bulan Agustus ini akan menghadapi banyak rentangan banyak cobaan banyak yang iri yang dimana di sini orang-orang iri tersebut berasal dari orang-orang terdekat yang dianggap oleh seorang Sagittarius teman ataupun partner kerja sehingga di sini seorang pasangan akan selalu mendukung mendoakan serta mendampingi seorang Sagittarius untuk menstabilkan serta mendapatkan karir yang lebih stabil di bulan Agustus tahun 2021. Dan untuk kait hubungan asmaranya adalah Ace of Cup. Secara umumnya Ace of Cup itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai dan ingin menata kembali. Dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang sagitarius di bulan Agustus tahun 2021 ada dua prediksi. Yang pertama seorang sagitarius yang sedang single akan bertemu pasangan yang dimana di sini pasangan tersebut ia dapatkan dari teman-temannya ataupun dari sahabat-sahabatnya yang dimana mana di sini mereka akan meniti hubungan asmara yang lebih bagus dan memiliki komitmen untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus lagi yaitu ke jenjang pernikahan dan kepada sahabat yang sudah berpasangan di sini menggambarkan disarankan baiknya tata kembali lihat kembali hubungan asmaramu agar hubungan asmaranya lebih bagus serta mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara dan untuk suku energinya adalah Queen of Cup, Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang matang pikirannya, serta seseorang yang dekat dengan Sagittarius sendiri. Dan di sini menggambarkan ada beberapa prediksi: yang pertama, seorang Sagittarius yang sedang single akan bertemu pasangan, yang dimana pasangan tersebut dikenalkan oleh orang-orang terdekat. Dan di sini mereka mempunyai komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, dan kepada seorang Sagittarius yang sudah berpasangan, baiknya tata kembali hubungan asmaranya agar. Mendapatkan keharmonisan kebahagiaan, karena di sini seorang pasangan sedang menunggu perhatian kasih sayang dari seorang Sagittarius, yang dimana di sini akan tercipta hubungan asmara yang lebih harmonis lagi di bulan Agustus tahun 2021, dan jika kartu ketahui kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Sagittarius di sini menggambarkan perubahan siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Sagittarius yang sedang single yang dimana di sini akan bertemu pasangan dan pasangan tersebut berasal dari teman teman ataupun orang terdekat dan di sini siklus juga dirasakan oleh seorang Sagittarius yang sudah berpasangan apabila sudah menata kembali hubungan asmatannya karena di sini seorang pasangan sedang menunggu perhatian kasih sayang seorang Sagittarius di bulan Agustus tahun 2021 dan untuk angka keberuntungan seorang Sagittarius di bulan Agustus itu berada di angka 4, 42, 25, 51, dan 19